Aku semangat harus maju pantang mundur. Air mataku berlinang karena. Pantamu bahagia putra pertama lahir sudah ku pintakan nama padamu. Terima kasih.